Wow Lihat teman-teman Ada mainan warna hijau teman-teman Wow Kotor sekali ya teman-teman Oh ya teman-teman Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian Supaya si keren boy Setiap kali upload video Ada notifikasinya ya teman-teman Wow Mainan itu berwarna hijau, teman-teman. Sangat kotor, teman-teman. Wow, mari kita cuci, teman-teman. Saya sudah menyiapkan air di sini ya, teman-teman. Wow, kotor sekali, teman-teman. Lihat. Wow, kotor sekali ya. Mari kita cuci ya, teman-teman. Kita cuci mulai dari ini, teman-teman. Wow, langsung saja, teman-teman. Kita masukin ke sini, teman-teman. Nah. Langsung saja kita cuci, teman-teman. Wow. Wow Sudah bersih teman-teman Wow Ini ya Kita taruh sini Selanjutnya teman-teman Mari kita ambil ini Wow Kita cuci sekarang Wow Kita cuci teman-teman Wow Sepakat lagi teman-teman Wow Oke okay. Oke okay, selanjutnya Wow Tidak asing teman-teman Oke okay, kita masukin Wow, beko teman-teman! Wow, wow. oke, okay, sudah selesai juga. Selanjutnya, wow, oke, okay, kita masukin dan cuci langsung, teman-teman. Wow, oh mobil tayo, teman-teman! Wow, gani, teman-teman! Wow, cakep sekali, gani! Oke, sudah selesai. Selanjutnya, wow! Wow Keren teman-teman Wow Selanjutnya Oke okay. Wow Mobil Truk teman-teman Oke, selanjutnya wow oke kita langsung cuci teman-teman wow wow mobil mixer teman-teman wow molen ya teman-teman Wow, oke okay. Selanjutnya Wow pengaruh tanah Wow Oke, okay, kita masukin sini Dan selanjutnya Yang terakhir Wow Mobil truk bareng teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Lihat Wow sudah bersih, sudah selesai Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh